Saat mendekati Kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu Rasulullah melihat tangan buru tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, ''Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya, karena itulah tangan saya kasar.'' Rasulullah adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu, dan menciumnya seraya bersabda, ''Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya.'' Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin Habilah, Raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahro dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah.